Di antara orang benar Merasa paling hebat Seakan sudah seperti pejabat Ini sih jauh bukan pejabat Kurasaan tak harus banyak Yang bersilah ah, Pencilat bergedok bijak Bicara serindah aku kuat ah, Pencilat bergedok bijak kata katamu serapi saja ah, Pencilat bergedok bijak Yang merasa ai pacinan memang aku capek kalau dua bab mungkin sudah jadi jawaban aku yakin kau yang aku, aku sehat. E uh... aí dengan naga sepi ah benar dinyalanku semua tak mau di keyakinan di ah. jilat berkenang bijar bicara seindah katamu penjilat berkenang